Yang benar keren banget, cuy! Guys, Assalamualaikum. Welcome back my channel, Lucy Al Suria. Dry free vibes, Rusia. Hi guys. So thank you. You subscribe. You like it. Your comment. Your request. So very very thank you so much, guys. And so guys, uh, today I want a reaction video about New Year's Moscow Porky. Tepel ya yeah, kau cie video reaksionah. New Year's Moscow 4K nah, nah kita langsung aja guys Seperti apa videonya Let's get started Oh Indah banget Ya ampun Bener-bener kayak Apa uh, di negeri Dongeng gitu guys okay. Suasana malamnya benar-benar Cantik Beautiful Wow Gila guys Indah banget Gue berasa kayak lagi nonton film Bollywood gitu gak sih Oke okay, mungkin ya guys Film-film Bollywood itu ngambil setnya di negara Rusia guys ya hmm, Keren banget cuy Dan bener penampakan malamnya itu bener-bener uh, kelap-kelip dari lampu jalanan ya, Lampu kota itu bener-bener uh, bikin apa ya Yang berkunjung itu tertarik untuk menikmati di malam itu Wow benar-benar termasuk negara dengan apa kota tersibuk ya guys kota tersibuk ya yeah. oh nice keren banget cuy, kayak ini ya, cerita apa ya, winterland guys keren banget tuh saljunya di tengah kota, wow guys tuh kapalnya bener-bener keren banget cuy, Gue ngebayangin kalau gue posisinya di sana. Aduh, benar bener gue bisa menikmati banget, guys, di suasana kota Rusia, Moskow, ya. Wow. Aduh, guys, benar-benar cantik banget. Semua kita bisa kesana, ya, guys. Ya, kita bisa kesana, guys. Bener-bener, uh. ya apa gedung-gedungnya yang ciamik banget ya guys indahnya luar biasa uh oh. hmm wow ya ampun guys bener-bener ngeliatin negara Rusia ini kayak berasa ngeliatin apa istana negeri dongeng itu tau gak sih negeri ya negeri dongeng yang kayak di Disneyland, guys. Nah, benar, -benar tuh uh, realnya ada di negara Rusia ya. Story true. Hmm. Benar-benar hmm, ya, memikat banget guys untuk datang ke sini. Aduh. Ya. Apalagi ada saljunya di tengah kota itu kan begitu yang pun cantik banget. Enggak tebel nggak terlalu tipis tuh benar-benar indah banget guys saljunya itu aduh jadi pengen deh kesana wow oh, guys ini kenapa lagi gelap banget ya oke okay. Wow, wow, wow, wow, jembatannya juga cantik banget, guys. Benar-benar. That's very very cool. Etta Ocean harusu. Tuh. Damnya begitu keren banget. Aduh, masya Allah, indah banget. Wow, wow, wow. Tuh, ditambah lagi apa lampu-lampu kayak apa guys ya? Tuh. Yang di pinggir jalan tuh, gila cuy, menambah kesan apa? kesan negeri dongengnya itu kental banget macet di negara uh, orang itu memang masih rapi banget ya tertata banget hmm, hmm. Guys. cantik banget, sumpah. parah. Oh. Oh guys. It's very amazing. So, gimana menurut kalian guys? Benar-benar keren banget. Cuman aku belum ngelihatin yang apa tebaran kembang api gitu guys ya. Tapi suasana uh, malam tahun barunya itu kelihatan banget dari bagaimana uh, kemerlap kermerlip dari uh, apa? E, lampu kotanya itu benar-benar indah banget, cuy. Jadi benar-benar e, berasa banget ya suasana apa? E, suasana tahun baru ya di kota Moskow. So gimana guys menurut kalian kalau kalian juga suka dengan uh, kota Moskow ya yang begitu cantik banget itu ya silahkan kalian like. Dan so mungkin kalian ada tambahan informasi silahkan kalian komen dan jangan rasis guys ya aku langsung uh, hapus komennya. Terima kasih guys sampai jumpa lagi bye see you paka.